sebaliknya waspadai jika harga dolar Australia, US diterus bergerak ke bawah dan menembus level 0.73121 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 0.72762 sekian analisa forex untuk tanggal 16 November 2021 untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex anda silakan hubungi 081212